Mari kita lihat spesifikasi Citroen C5 Aircross, siap mengaspal di Indonesia, siap adang CR-VCS.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 Stay by my side Citroen resmi kembali ke Indonesia dan siap meluncurkan mobil baru lagi setelah hampir 30 tahun absen. Bekerja sama dengan grup Indomobil, Citroen melakukan komebek dengan tiga kendaraan baru, salah satunya Citroen C5 Aircross. Citroen memulai debutnya di Indonesia dengan merilis tiga mobil sekaligus, New C3, EC4 dan C5 Aircross. Citroen New C3 dan mobil listrik EC4 sudah direview oleh IDN Times. Kini saatnya membicarakan SUV andalan pabrikan Perancis masa depan di Indonesia. Memang Citroen dan grup Indomobil belum mengumumkan kapan mereka akan resmi meluncurkan mobil tersebut di Indonesia, namun diketahui akan mulai dijual tahun depan.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 Menurut Citroen, Citroen juga masih mengupayakan harga yang pantas untuk kendaraannya. Kedatangan Citroen C5 Aircross merevitalisasi segmen Sport Utility Vehicle SUV mewah. C5 Aircross sebenarnya sudah dirilis tidak hanya di negara-negara Eropa, tetapi juga di beberapa negara seperti China, India. Sedangkan untuk desainnya memiliki tampilan yang ramping dan modern dengan fitur bodi yang rapat fasia memiliki grill minimalis yang terhubung dengan logo Citroen dan lampu utama jadi seolah-olah dua garis fasia termasuk lampu depan grill dan logo Citroen lampu depannya berbasis LED dan memiliki fitur daytime running light bagian belakang sedikit membulat agar sesuai dengan lampu LED Prelet di catu ton berdiameter 18 inci dan roof rail di atap semakin meningkatkan karisma SUV mewah ini. Kursi baris kedua terpisah. Memasuki interior tampilan modern dengan panel instrumen digital dan layar infotainment berukuran besar. Kursi anak ini juga dilapisi kulit asli dan memiliki bentuk semi-bucket sehingga memberikan kesan mewah. Kursi baris kedua memiliki poin menarik. Pasalnya, tiga kursi di baris kedua hampir semuanya terpisah. Setiap kursi dapat direbahkan, dan direbahkan, tergantung pada preferensi penumpang. Fitur keselamatan C5 Aircross termasuk sistem pemantauan blind spot, bantuan pengemudi jalan raya, dan kontrol jelajah adaptif. 3. Spesifikasi C5 Aircross Di negara lain, mobil ini dilengkapi dengan beberapa pilihan mesin. Mulai dari bensin, solar, hingga plug-in hybrid PEV. Mesin bensin adalah turbo 3 silinder dengan perpindahan 1199 cm3, dan menunjukkan output maksimum 126 tenaga kuda dan torsi maksimum 230 Nm. Untuk mesin diesel, 1.499 cm3 4 silinder turbo dengan tenaga maksimum 128 tenaga kuda dan torsi maksimum 300 Nm. Hal ini berbeda dengan PEV yang memiliki mesin turbo charge 4 silinder 1.589 cm yang menghasilkan 178 tenaga kuda yang dipadukan dengan motor listrik 107 tenaga kuda juga tidak seperti India, ia memiliki mesin diesel turbo empat silinder 1,4997 cm3 dengan tenaga 174 tenaga kuda dan torsi 400 Nm. Dijual di Indonesia, pakai mesin apa? Bagi yang belum tahu, Citroen C5 Aircross merupakan salah satu SUV Citroen yang baru diluncurkan di Eropa, China dan India sebelum Indonesia. Citroen C5 Aircross menghidupkan kembali segmen C di Eropa atau sekelas dengan Honda Cerfey, Mazda CX-5 dan Peugeot 3008 di Indonesia. Apa spesifikasinya? Mulai dari platform dasar, C5 Aircross dikembangkan dari platform efisien modular platform EMP. Dua seperti Peugeot 3008 dan 5008. Kalau melihat C5 Aircross spek Eropa, ia mendapatkan beberapa pilihan mesin mulai dari mesin bensin, diesel, dan plug-in hybrid. Misalnya pada spek Inggris, C5 Aircross dapat mesin tiga silinder turbo berkapasitas 1199 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 128 dk dan torsi 230 Nm. Mesin tersebut menyalurkan tenaga ke roda depan lewat transmisi enam percepatan manual atau delapan percepatan otomatis. Lalu untuk mesin diesel, C5 Aircross dapat mesin 4 silinder turbo diesel 1499 cm cm³ bertenaga 128 dk dan bertorsi 300 Nm. Tidak lupa ada pilihan plug-in hybrid yang memadukan mesin 4 silinder turbo 1598 cm cm³ bertenaga 178 dk dan motor listrik bertenaga 107 dk. Bergeser ke C5 Aircross Spec India, ia hanya mendapatkan satu pilihan mesin diesel 4 silinder turbo berkapasitas 1.997 cm3. Berkode DW10FC, mesin C5 Aircross Spec India mampu menghasilkan tenaga 174 dk dan torsi puncak 400 Nm. Tenaga dan torsi mesin diesel tersebut disalurkan ke roda depan lewat transmisi 8 percepatan otomatis. Hingga berita ini diturunkan, Citroen belum menyebutkan spek C5 Aircross yang hadir di Indonesia ataupun harganya.